Halo semuanya, kita kembali lagi di Steve G Channel. Pembahasan kita hari ini adalah tentang hasil pertandingan dan jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-34 tanggal 29 April sampai tanggal 3 Mei 2023. Beserta daftar klasemen, daftar top skor, daftar top assist sementara berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-34 Crystal Palace versus West Ham United skor 4-3 kemenangan bagi Crystal Palace Brighton versus Wolves dengan skor 6-0 Brighton 6 Wolves 0 Brentford versus Nottingham Forest Brentford 2 Nottingham Forest 1 di pertandingan berikutnya Manchester United versus Aston Villa Manchester United 1 Aston Villa 0 Fulham versus Manchester City, Fulham 1, Manchester City 2. Bournemouth versus Leeds United, Bournemouth 4, Leeds United 1. Di pertandingan lainnya, Newcastle meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Southampton. Liverpool versus Tottenham Hotspur, Liverpool 4, Tottenham Hotspur 3. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris. Manchester City naik ke posisi pertama dengan koleksi 76 poin dari hasil 32 pertandingan. Di urutan kedua, Arsenal 75 poin dari 33 pertandingan. Peringkat ketiga, Newcastle, 65 poin, 4 Manchester United, 63 poin, 5 Liverpool, 56 poin, 6 Tottenham Hotspur, 54 poin, 7 Aston Villa, 54 poin, 8 Brickton Albion, 52 poin, 9 Brentford, 50 poin, 10 Fulham, 45 poin. Di urutan 11, Crystal Palace, 40 poin, 12 Chelsea, 39 poin, 13 Bournemouth, 39 poin, 14 Wolves, 37 poin, 15 West Ham, 34 poin, 16 Leeds United, 30 poin, 17 Nottingham Forest, 30 poin, sementara. Leicester, Everton, dan Southampton masih berada di zona degradasi. Berikut, daftar top skor sementara Liga Inggris sampai pekan 34. Peringkat pertama, Arling Haaland, koleksi 34 gol dari Manchester City. Kedua, Harry Kane, 25 gol dari Tottenham Hotspur. Ketiga, Ivan Toni, 20 gol dari Brentford. Keempat, Mohamed Salah, 18 gol dari Liverpool. Kelima, Marcus Rashford, 16 gol dari Manchester United. Keenam, Gabriel Martinelli dan Callum Wilson, sama-sama 15 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris sampai pada pekan ke-34. Kevin De Bruyne masih memimpin dengan koleksi 16 assist dari Manchester City. Posisi kedua Bukayo Saka dengan 11 assist dari Arsenal. 3, Leandro Trossard dengan 10 assist dari Arsenal, 4, Michael Olise dengan 9 assist dari Crystal Palace. Sementara Andrew Robertson, Arnold dan Ivan Perisic sama-sama 8 assist. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-34, tanggal 2 sampai 3 Mei 2023, Leicester City versus Everton, jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live PSG TV, video, dan mochi TV. Tanggal 3 Mei 2023, Arsenal versus Chelsea, jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live PSG TV, video, dan mochi TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan pekan ke-34. Jangan lupa dukung terus channel ini, agar dapat berita terupdate dan terbaru dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang kasih